Di saat klub lain disibukkan dengan transfer pemain Anyar, Manchester United justru sibuk mengurusi hal lain. Hal lainnya dimaksud adalah proses pencarian pelatih Anyar untuk musim depan. Untuk sisa musim 2021-2022, Manchester United tengah ditangani oleh pelatih asal Jerman, akan tetapi Rangnick hanya menjabat sebagai pelatih interim selama 6 bulan di Manchester United Itu artinya Rangnick akan meninggalkan posisi pelatih Manchester United pada akhir musim ini Eks pelatih RB Leipzig itu kemudian akan menjalani peran sebagai penasihat klub selama dua tahun hingga 2024. Dengan masa depan reink yang hanya hingga akhir musim, Manchester United masih dipusingkan memilih pelatih anyar. Dilansir dari The Athletic, Manchester United saat ini dikabarkan sudah menyusun empat kandidat pelatih mereka. Empat nama tersebut adalah Erik ten Hag, Mauricio Pochettino. Luis Enric, dan Julen Lopetegui. Sampai saat ini, Ten Hag menjadi nama yang paling difavoritkan mengambil alih kursi pelatih Manchester United pada musim depan pelatih Ajax Amsterdam itu bahkan menggeser Pochettino yang selama ini sangat erat dikaitkan dengan kepindahannya ke Old Meski Ten hak menjadi calon favorit pelatih Manchester United pendapat berbeda disampaikan oleh mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah memberikan restu kepada satu nama dari empat kandidat pelatih anyar Manchester United. Menurut laporan Jurnalis Sky Sports Rob Dorset, nama yang diinginkan Ronaldo menjadi pelatih Setan Merah adalah Luis Enrique. Enrique memang dikenal sebagai sosok yang sukses di sepak bola Spanyol saat melatih Barcelona. Ronaldo pernah melawan Barcelona asuhan Enrique yang berjaya pada 2015. Pada tahun tersebut Ronaldo bahkan tak berkutik dan harus melihat Barcelona yang dilatih Enrique meraih treble winner. Akan tetapi, Enric sendiri sempat mengaku kalau dirinya belum terkejut dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Apakah ini hari April Move? Ucap Enric. Saya sudah berada di tim terbesar di Spanyol dengan 5.000 pemain. Lanjut Enric. Di sisi lain, Manchester United sebenarnya bisa saja mempermanenkan Reignik sebagai pelatih. Akan tetapi, belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi antara Manchester United dan Reignik soal hal itu.